Sip, namun. juga kapa-kapa ini. Kenapa kan? We're not our Messi. Messi. sih. milih Messi. Halo teman-teman selamat datang kembali di channel tonton aja yang masih setiap mereaction berbagai macam konten kali ini artinya mereaction kembali yaitu Ma SP uh, kita langsung aja deh play ke videonya seperti apa tapi lucu loh di momen-momen ini ketika dia main PS dia kan pegang MU dan lawannya pun MU dia nggak mau ngalah dia nggak mau ngalah pokoknya El Ronaldo dia nggak mau ngalah kita langsung play aja. We can okay. both be Man United! No! No! Home and away! Come on bro! Come on bro! I'm a more Man United fan than you! Oh come on! I've got the biggest Man United channel in the world! No, I don't give a damn! <laughs> I believe red and yellow! I believe red and yellow at Alba! I love Ronaldo! I love, love Ronaldo! Do love Ronaldo? They 5 lawannya baru pindah pas tengah ada yang mau ngalah. Gak ada yang mau ngalah. Si Speed si Ice itu gak mau ngalah, padahal dia sama-sama MU ya teman-teman Cuman bedanya, si lawannya itu bintangnya baru setengah mendekati 5 Kalau si Ice Speed bintangnya udah 5 dan beda beda nilainya lah Tapi sama-sama Manchester United dan si Ice Speed ini gak terima, gak mau, gak mau sama Pokoknya Red and Yellow favorit dia, dia love Ronaldo Si Mabro Ice Speed itu next nah ini nih, price kartu dia dapat kartunya Messi. Langsung aja ya play aja videonya ketika dia bongkar kartu tapi dapatnya Messi, Messi, Messi, Messi. Messi Naldo atau Speed Messi atau Messi Speed. Oh, julukannya banyak sih. Kenapa dia diunjel-unjel? Diunjel-unjel, diunjel-unjel tadi dimakan Wuh! lagi. no. hell no. Hell no. Hell no. Rakakat, ah, what? What? What? Itu gunting atau what? Setang? What? Itso Messi? Itso gitu, <laughs> segitu nggak suka aja dia sama Gito. Messi. What you boy? <laughs> si Maafruai <Iceman>, sepi, tapi. <laughs> Yang saya heranin, dunyel di belakang, dunyel di depan, habis dicium dunyel lagi, digosok-gosok lagi, dicium lagi, dimakan rijak habis ini mau beraih speed, aduh Oke, dia tetap mempertahankan si Cristiano Ronaldo dan dia tetap enggak suka Lionel Messi Kita langsung next di video selanjutnya, ini ada apa lagi nih? pemanasan, kayaknya itu na labangan selirian okay speed siapa itu siapa pojeng datang hey, oh, oh. oh. <laughs> itu kayak apa adu banteng diginiin <laughs> kayak ngadekin banteng digini-giniin <laughs> Kaos, oh, bawa kaos, kaos. oh, kaos, dikasih kaos, dia, oh, oke, okay. Oh, dibuang Oh, dibuang <laughs> Kaosnya dilempar Singapura, Tapi dia, si orang ini Dia berusaha lari <laughs> Parah sih oke, parah. Mabraesuit oh, dia tetap cintanya sama ini ya, seragam merah ini Oke, okay, dia bersama bocil <laughs> Bersama bocil, kita coba play lagi Sima Mabraesuit pakai kelas vertigo What the hell? Yo! Yo! Si Oke? Okay? Yo! Yo mate, mate, hey mate Vlad Mike Hey! Yo Yo oke? Yo oke? What the shit? Yo what is? Yo. What's up? Yo. What is wrong with you? Yo. Okay, so long not long or, long. or Messi. Messi. <laughs> <laughs> Emang dia kayaknya gak sudah banget kalau ada orang apa namanya? Ngobong Messi di depan dia Pokoknya yang berhubungan dengan Messi dia gak suka ya teman-teman kayaknya Aduh <laughs> semua baik Udah baik, kalau Portugal Si bocilnya jawabnya Messi, milih Messi <laughs> Menggelah nafas dia <laughs> Oke cukup sekian reaksi dari admin Semoga menghibur dan menyenangkan. Saya Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh